kesal MotoGP 2020 dicap kecangan tanpa Mark Marquez, John Mir, sindir legenda MotoGP kasih Stone MotoGP 2020 menjadi tontonan yang seru karena tiap ronde menghadirkan juara baru Padahal sebelumnya MotoGP 2020, Marc Marquez hampir nggak pernah absen di podium. Sejak kecelakaan, Marc Marquez harus puasa balapan selama tiga bulan. Gas Stoner memberi komentar kalau MotoGP 2020 kacangan tanpa Marc Marquez namun komentar pedas itu ditepis pembalap Suzuki ekstar John Mir sangat menyenangkan berbicara di luar sebagai pensiunan dan sebagainya ucap John Mir yang tidak saya mengerti adalah secara teori kasih Stoner menghilang dari sini bukan api. Dia sepertinya hanya membuat komentar seperti ini: "Sambungnya, saya tidak mengerti. Biarkan dia mengatakan apa yang dia inginkan di rumah, di atas sofa, sangat nyaman, tambah mir. Meski kekecewaan dengan hasil di MotoGP Prancis, Joan Mir." masih digadang-gadang sebagai juara dunia MotoGP 2020 asalnya pembalap asal Spanyol itu hanya selisih 10 poin dengan posisi puncak klasemen Fabio Quartararo tapi ancaman juga datang dari Andrea De Vizioso yang baru saja masuk tiga besar klasemen sementara momen Juan Mir paling menarik saat ini ia overtaking Valentino Rossi di MotoGP San Marino 2020 Hal itu membuat Joan Mir, Naik podium di Misano Sekaligus Menggagalkan Valentino Rossi Meraih podium ke 200 nya Mir selalu bermimpi Memenangkan race dari pembalap senior MotoGP Jika saya bisa memilih Saat ini Mark Marquez tidak ada di sana Saya ingin bertarung dengan Valentino ini akan menjadi mimpi. Bukan hal baru di MotoGP, kehilangan salah satu pembalap utama seperti Mark Marquez. Saya pikir hal yang sama terjadi pada Marquez di musim pertamanya ketika Pedrosa dan Lorenzo cedera, kata Juan Mir. Tapi, apakah ini berarti piala dunia kurang bernilai baginya tidak sama sekali? Yang pasti, itu yang paling berkesan. Karena itu yang pertama, ucap Johar Mir. Marquez banyak mengambil risiko di balapan pertama dan cedera. Tapi, itu bagian dari kompetisi. Lanjutnya. Bagaimana jika Marquez tidak jatuh? Ya, kami tidak tahu, tapi untuk saat ini dia jatuh di balapan pertama tutupnya